Jadi uh, siang ini kita akan coba mancing dan ikan berburu, uh, ikan yang ada di sini banyak sekali ikannya. Ini kesempatan buat uh, kita untuk uh, diburu ya, soalnya di sini banyak sekali uh, ikan ataupun udang teman-teman. Tapi sayangnya belum ada orang yang pernah mancing ataupun uh, ngerogoh di sini ya. Ini kesempatan buat kita. Kita pertama-tama bikin alat pancing. Nah, kita udah bawa dari rumah ya, penur uh, atau benangnya. Oke, okay, setelah jadi uh, alat pancingnya, kemudian kita masukkan umpan berupa cacing, teman, -teman. Lihat, oke, okay, kita masukkan ke kailnya seperti ini. Oke, okay, setelah udah jadi seperti ini, lalu kita langsung mancing. Oke, okay, teman-teman, kemudian kita lempar di sini. Oke, okay, kita sambil nunggu ya. Jadi si ikannya itu banyak, tapi susah ya. Di sini ada ikan buntur, ada udang, dan ada juga lele, teman-teman. Oke. Okay. Oke, okay, lihat teman-teman wow, Keren sekali lihat Ukurannya kecil sekali lihat Ini kan bentar teman-teman Oke, okay, lebih dekat lagi ya Oke, okay, lihat Oke, okay, ini ikan bentar Kecil sekali Lumayan Oke okay. sini memang banyak teman-teman Tapi ada ukurannya yang kecil Dan ada ukurannya yang gede teman-teman Oke, okay, lumayan Kita simpan untuk menunggu si ikan kita harus butuh kesabaran teman-teman tapi jika memang udah lama banget aduh nggak terlalu sabar teman-teman nah lihat oke okay. ini ada denyutan saya udah mulai merasakan karena di sini tadi saya lihat ada ikan lele ada ikan bentur dan ada udang juga nah sekarang udah gerimis ya sebentar lagi mau hujan ini di tengah hutan dan sangat berbahaya banget karena udah mulai eh, sekarang musim hujan itu sangat berbahaya kalau di hutan teman Oke. Okay. Oke, okay, lihat. Oke. Okay. Wih. <laughs> lihat, teman Waduh, keren banget. Ini kan apa? Ini kecil banget, teman Lihat. Langsung menusuk di bagian eh, lehernya. Waduh, keren banget ini kan Bentar ini. Ukurannya nggak terlalu besar, tapi lumayan. Oke. Okay. Kita ambil dulu ikannya. Lihat. Ukurannya kecil. Ini hampir sama seperti... Uh, jari ya, klinking, tapi ini lebih kecil lagi, teman-teman. Oke, lihat. Oke ya, yaudah kita kumpulkan, kita coba lagi, masih Ikannya pada rakus, rakus banget lihat udah pada habis lagi karena di hutan ini belum pernah dipancing Oke kesel banget ya udah udah aja mancingnya ya udah yuk Soalnya mau hujan Wah karena lama agak dapat, gak dapat banyak cuma dapet dua ekor waduh kesel banget ya Oke, lihat. Di atas tebing saya menemukan sarang burung. Lihat, itu lubangnya ya, itu sarangnya ada di atas. Di kemungkinan itu sarang burung tekek udang, teman Oke. Kita akan coba cek siapa tahu ada isinya. Oke, yuk, lanjut. Lihat. Oh. sarang burungnya kosong di dalam enggak ada isinya. Kayaknya itu bekas kabur ataupun bekas e, rayap kalau bukan sarang burung, teman-teman. Oke. Okay. Tren